Lupa lagi dengan goreng minyak warga. ini lahan akan memotong rambut yang panjang nih guys. Katanya minta dipotong pendek Pendek nanti dibikin di gunung kayak merem gitu ya. Ini rambut bekas di -smoking. Biasanya agak kesulitan kalau motong rambut bekas smoothing itu kalau dipotong berantakan biasanya nanti dicoba aja kalau hook kayaknya untuk rambut bekas smoothing bisa kali ya Oke okay, guys saksikan Nampak ini guys panjang banget rambutnya sebenarnya Lauren paling suka kalau memotong rambut panjang kayak gini soalnya banyak dibikin pola gaya potong atau lebih mudah untuk mengatur model atau gaya rambut mau dibentuk mau diarahkan ke kemana gitu lebih mudah ketimbang rambut yang pendek kalau untuk rambut pendek itu biasanya mengikuti alur yang sudah tapi kalau rambut panjang itu lebih banyak pola pengaturannya, lebih enak aja. Loren mulai ya guys. Panjang banget guys. pastikan saja terus sampai nanti selesai ya ini rambutnya panjang juga tebal bentukan pola bagian awal sudah selesai guys untuk selanjutnya mengambil bagian tengah tapi katanya tadi nggak mau terlalu tipis guys jadi diambil secukupnya kira-kira pakai fase nomor 2 bagian atas nanti guys ya terakhir sekarang pembentukan pola bagian samping belakang juga mengambil yang bagian paling bawah guys secukupnya pakai fast nomor satu kalau tadi orang mengambil pakai fast nomor 2 yang bagian tengah ini fast yang nomor satu untuk bawah yang bagian yang paling bawah, guys. Soalnya yang dipotong nggak mau terlalu tipis. Oke, okay, cukup, guys. Pengambilan yang bagian bawah, guys. Belakang yang bagian bawah, ya. hampir selesai guys pengambilan bagian belakang bawah ya untuk sementara belum ada kesulitan mengambilnya karena ini mengambilnya langsung tipis guys tapi tahu nanti yang bagian atas soalnya ini rambutnya kan bekas di smoting ya biasanya sulit masih pengambilan bagian tengah guys Pembentukan tahap awal jadi gampang sih sebenarnya soalnya langsung diambil pendek tadi rambutnya panjang coba ini kalau dibotong oleh lain mungkin sulit kali ya Silahkan mencoba guys di rumah Kalau mau belajar Ke Barbernya Loren Hadir ya Di Mojokerto Bangsal Tepatnya di Desa Ranggon. RT27 Tanyakan aja Loren Barber Oke selesai guys simpel kan guys Gampang Untuk membentuk pola bagian atas tadi sudah diambil ya guys, Nah, ini di lagi-lagi ambil sekali seperempat ini guys ya kira-kira tiga jari sebagian pinggirnya guys, oke langsung diambil guys. Ini langsung biasanya terbentuk. bagian sisi situ ini pakai pas nomor empat, guys. Langsung terbentuk dikit ya. Oke okay guys, untuk pembagian dan pengambilan rambut yang bagian atas sudah selesai guys, menggunakan clipper ya sudah selesai. Tinggal pembentukan body bagian atas. dengan gunting sisir ya guys untuk menipiskan rambut bagian atas soalnya tadi kan saya bilang rambutnya tebal panjang tebal ini sudah pendek ditipisin sedikit agar tidak terlihat tebal dan mudah untuk membentuk pola rambut yang bagian atas oke okay guys ini sudah hampir selesai udah hampir selesai guys pengambilan gaya rambut roca ngomongnya kurang semangat ini ya soalnya ini udah hampir tengah malam guys kalau udah agak capek ya tinggal penataan penataan keren guys. Oh. Dikasih drip. Setelah saya kasih tahu ini namanya potongan apa mas? Ya ini potongan karate, art. <laughs> Dia dari awal tadi ini lupa ini guys. dengan masih apa yang dipotong? Soalnya ini baru kali pertama kali ini potong di tempat saya. Katanya dulu waktu kecil pernah, tapi udah gede-gede nggak -gede, tahu. <laughs> Kecilnya pernah foto di tempat saya guys <SILENCIO> <SILENCIO> oke okay guys terima kasih sudah menyaksikan terima kasih sudah menyaksikan terima kasih terima kasih untuk, anak -anak, untuk para subscribe channel sukses untuk anda semua selamat menikmati selamat menikmati